dalam artian polisi sudah melumpuhkan atau menembak mati lima orang pelaku dan dua orang masih dalam pengejaran. Namun warga diminta tidak panik pemirsa karena saat ini petugas kepolisian dan juga TNI sudah berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dan saat ini pemirsa bisa dilihat bahwa untuk jalan di MH Thamrin ini sudah dibuka untuk yang ke arah Mona sedangkan untuk yang ke arah Duku atas masih ditutup Karena memang masih ada petugas kepolisian Dan juga TNI yang berjaga-jaga di sekitar lokasi sini Pemirsa dapat kami informasikan Bahwa hingga saat ini Ada total 17 korban Yang menjadi korban ledakan Dan juga baku tembak di Sarina Dengan rincian pemirsa lima orang Tugas 5 orang pelaku 7 dari masyarakat sipil Kemudian 2 warga asli serta lima orang yang sudah tertembak mati dari pelaku tadi Dan saat ini juga korban sudah disebar Atau sudah dipindahkan ke sejumlah rumah sakit diantaranya di rumah sakit uh, RSPAD Gatot Subroto Rumah sakit Polri dan juga di rumah sakit MMC Rumah sakit MMC RSKM Kemudian Tarakan Abdi Wallyu, dan juga Budi Kemuliaan Dan saat ini juga Bang